Selamat pagi Terna, Kembali lagi bersama kamar saya ini Yang akan membawakan sedikit dari firman Tuhan Melalui Selamat pagi Ternak Bacaan kita pada pagi hari ini Terambil dari Filipi 2 Ayat 19-24 Sebelum kita membaca Alkitab Mari kita bersatu di dalam doa Ya Tuhan Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memohonkan kami Di pagi indah ini Sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Berarti kami Agar kami bisa mendengarkannya dengan baik Terima kasih ya Tuhan. Amin. Filipi 2 ayat 19-24 yang berbunyi demikian. Timotius dan Epophroditus, Tetapi dalam Tuhan Yesus, ku harap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak yang menolong Bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkarku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Judul rengan kita pada pagi hari ini adalah utamakanlah kepentingan Tuhan. Paulus sebagai seorang pemimpin jemaat yang arif dan bijaksana, selalu mengharapkan agar jemaat di Filipi dari awal sampai seterusnya tetap menerima Injil sehingga mereka menjalani hidup sesuai dengan kemendaran firman Tuhan. Paulus berencana mengutus Timotius untuk mendampingi jemaat di Filipi. Paulus mendasarkan rencana ini dalam nama Tuhan Yesus pada suatu pernyataan yang penting. Artinya, ketika merencanakan sesuatu, Paulus mengedepankan kehendak Tuhan Yesus bukan menuruti keinginan pribadinya. Ia memilih Timotius karena memiliki komitmen, loyalitas, dan integritas yang tinggi untuk melayani. Kesetiaan Timotius telah terbukti bagi Paulus dan jemaat di Filipi. Perbedaan Timotius dengan pelayan yang lain adalah dia sungguh-sungguh dalam memperhatikan kehidupan jemaat. Timotius tidak mencari keuntungan sendiri, melainkan mengutamakan kepentingan Kristus. Sobat Runa, ketika seseorang diutus ke tengah-tengah jemaat atau komunitas, tujuannya untuk mendampingi orang-orang di sana agar bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus sekalipun menghadapi tantangan dan abatan. Dengan demikian, jemaat atau komunitas tetap memiliki pengharapan dalam menghadapi kenyataan hidup. Selain itu, jemaat maupun komunitas tetap mampu menyatakan kasih kepada semua orang dalam segala situasi dan keadaan. Sobat teruna, agar semua hal baik tercapai, seseorang harus memiliki komitmen, loyalitas, dan integritas dalam melayani ia harus sadar bahwa dirinya diutus untuk melaksanakan kepentingan Kristus bukan keinginan pribadi karena itu ia harus mengutamakan kepentingan jemaat dan atau orang banyak di usianya yang muda Tuhan telah mempercayakan pelayanan yang besar bagi Timotius kepada kita sekalipun usia masih muda Tuhan pun ingin mengutus kita ke tengah jemaat atau komunitas untuk melaksanakan kepentingannya karena itu Mari memiliki komitmen, loyalitas, dan integritas dalam menjalankan setiap kegiatan Mari kita tutup satedu kita dengan berdoa, kita berdoa Ya Tuhan, terima kasih Tuhan kami sudah mendengarkan sedikit firman mu Berkati kami agar kami bisa meneladinya di kehidupan kami Dan sekarang kami akan menjalani aktivitas kami Berkati kami dari pagi hingga malam, jaga kami ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan, amin Selamat menjalani hari ini, Tuhan Yesus memberkati.